Berur Jakarta, Anies Baswedan, memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Perpanjangan dilakukan selama 28 hari ke depan. Periode kedua PSBB di Jakarta akan dimulai pada 24 April hingga 22 Mei. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik. Semuanya akan kita larang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi Menyetujui pembatasan sosial berskala besar Yang diajukan Pemprov Jawa Timur Untuk wilayah Surabaya Raya Halo Ya Eh kamu udah beli tiket pulang kan? Hmm belum, kayaknya aku nggak bisa pulang deh. loh, kenapa? udahlah pulang aja, lagian kamu kan udah full wfh, ngapain masih di sana? kamu mau puasa sendirian, lagian psbb nya Jakarta tuh masih sampai 22 Mei loh. orang kantor juga nggak ada yang mudik sih katanya, pak manajer juga nggak pulang, kayaknya aku juga nggak dapat izin. Emang mereka udah ngomong, kayak bener-bener dilarang, nggak boleh kayak gitu? Ya nggak secara langsung sih, cuman emang untuk sampai rilisnya laporan akhir, kemungkinan sih akhir April. Jadi kalaupun pulang mesti awal Mei kurang lebih. Awal Mei? Aku takut sih kalau awal Mei itu udah ditutup semua bandaranya. Lagian kamu kan udah full WFH dari dua minggu yang lalu? Kamu udah telepon Ibu tentang ini? Ini aku mau telepon. Ayo, pulang aja lah. Di Jakarta tuh makin dekat itu makin gawat, ya. Yang... Itu udah gak ya, ada waktu lagi loh, kita. Aku pengen banget pulang. Tapi aku takut, tanpa sadar, aku jadi pembawa virus ke rumah. Aku tuh cuma mau semuanya tuh baik-baik aja. I know. Tapi ini rumit. Yaudah deh, gini aja deh, gini aja. Kamu sekarang telepon Ibu dulu. Uh, kamu jelasin semuanya keputusan kamu. Nanti setelah itu kamu pastiin lagi deh. Halo, Bu. Iya, Fian. Ada apa? Kok suaranya kayak berat gitu? Iya, Bu. Ini kayaknya puasa tahun ini aku nggak bisa pulang. Keadaannya lagi sulit. Maaf ya, Bu. Iya, Fian. Nggak apa-apa. Yang penting kamu jaga kesehatan ya di sana. Ibu doain kamu terus dari sini. Nanti kan pulangnya bisa ditunda kalau masa susahnya udah selesai. Kita sabar aja kalau ada malam pasti ada pagi. Iya bu, maaf ya bu. Iya Vian, ibu tahu kok keputusan yang kamu ambil demi kita di sini juga. Iya bu. Fian kangen banget sama bapak ibu, dan ada juga ibu bapak juga jaga kesehatan ya di sana iya Tian